Gue, gerakan rambut langsung, dan segenap Banom menonton keberlanjutan Ponorogo di Silangga. Okey siap-siap siap. Yuk. Wah, rewok audio deh. Rewok audio. yang ada di depan Masuk ke depan, masuk ke belakang, masuk ke kampus di belakang mobil. Uh, prosesi upacara pembukaan akan segera dimulai. Dan untuk sahabat-sahabat yang ya, sepedaian sudah dipasang bendera, silakan maju paling depan sepedanya yang sudah dipasang bendera silakan maju di depan berbaris yang rapi oh. nanti ketika masuk di sini langsung berbaris dua ya berbaris dua banjar sahabat kota tengahjun Berbaris dua banjar ya. berbaris dua banjar, mungkin keresahnya tidak memenuhi jalan. Silakan di sebelah barat berbanjar dua baris. Silahkan berbanjar dua baris biar tidak memenuhi. Yang ini Oh, Alhamdulillah semangat pagi sahabat sahabat pagi hari ini kita dapat. Siapa kita? Nggak. Goes bersama Yes tangan untuk kita semuanya Sahabat-sahabatku semuanya Alhamdulillah hari ini sahabat-sahabat semuanya Dengan nawa itu Mensyukuri nikmat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Keluarga besar Gerakan Pemuda angsor Menyelenggarakan Goes kemerdekaan Dengan tujuan Ini untuk sebagai rasa syukur Kemudian nanti paketnya tadi sudah dimulai ziarah kubur ke makam para pendiri Nahdlatul Ulama di Kabupaten Mononogo nanti dilanjutkan ke makam Katong Kemudian ke makam Joko dan terakhir nanti ziarah makam di Taman Makam Pahlawan di Jalan Pahlawan. Ini merupakan ikhtiar Ansor untuk tetap bisa bergembira goes sekaligus sebagai perwujudan kita sebagai kader yang soleh. Nah. Cuma, walah, aku ya. ibu-ibu-ibu enggak cirok.